Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, selamat datang teman-teman semua di channel Pinakan Pintar. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membiasakan. Mari teman-teman, kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan nanti terbiasa ketika kita akan tidur datang tidur selalu membaca doa. Yang pertama doa sebelum tidur. Teman-teman bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ah ya wa oh, ulangi lagi tis nikamu huma ahya wa artinya dengan menyebut nama Allah aku hidup dan aku mati selanjutnya setelah kita tidur dan kita bangun kita zikir satu dua, yaitu doanya alhamdulillahilladzi ahya na wa ilaihi nusur Kita ulangi lagi ya, yaitu doanya setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati. Mama right I've had a